Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah perasaan Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentu ada kabar bahagia juga yang sahabat dia ya. masih membicarakan soal kejutan, rahasia Pak yang rahasia terbesar dari lelaki kita, Lesti dan Willard kita lihat keunggahan bang Yudi Repwan nih persahabat ya yang mengunggah sebuah postingan kok semua pada bicarin tanggal 21 emang apa ya katanya tuh ya <girly> luar biasa mudah-mudahan saja ada rahasia bahagia yang kita dari lesti dan Bilar dan kita lihat juga bang Bobby juga menyampaikan Bismillah Alhamdulillah katanya persahabat ya membuat kita semakin penasaran apa rahasia besar dari Leslie dan Rizky Bilar yang belum kita ketahui? Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan bocoran persahabat ya Soal rahasia terbesar dari idola kesayangan kita Untuk kabar terbaru di malam hari ini persahabat ya Tentu kita mendapatkan kabar bahagia dari diri LAS ini Kita lihat di akun Instagram pribadinya baru saja mengunggah self-posingan foto cantik Wow, Masya Allah banget ya di D.L.S.I. lagi di mana, Sahabat ya, tempat sih <tuh> Luar biasa, kita lihat caption yang dituliskan Sendiri dulu nanti baru sama Titik-titik-titik Sok isi titiknya ya Tuh, Pak ya, sama siapa sih? Tentu Siapa lagi kalau bukan suami tercinta Kakak Rizky Pilar Masya Allah banget Pak Sahabat ya Penampilan di DLSI malam hari ini Banyak sekali pujian kita lihat dari akun official, underscore, a collection cantik sekali, Bu Haji Daging. Wah <laughs> luar biasa, sahabat ya. Tentu, setiap penampilan ideal Lesti mampu membuat kita merasa bahagia dan bahagia, selalu bahagia, selalu sehat. Pokoknya, untuk dari Lesti dan Kakak Bilar Amin, kita masih menunggu cirukan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune.